Kabar pertama persahabat ya kita dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali ya, Alhamdulillah perwakilan dari L2W, Les Lovers Indonesia dan tentunya membuat kita semakin kagum dan bangga dengan kekompakan yang sangat terjaga dengan baik ini Masya Allah banget sukses terus untuk kalian dan semoga semakin kompak dan semakin solid ya untuk selalu mendukung, mensupport dan selalu mendoakan yang terbaik untuk Leslar family pastinya kita makin bangga dengan melihat momen ini yang sudah pada hadir semua di acara live press conference launch of Leslar Metaverse persahabat Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar si komik. kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah Kakak-kakak L2W, official Leslar Force Indonesia, udah pada hadir juga memenuhi undangan Leslar Metaverse. Semangat kakak-kakak, makasih cintaku, Memun Instagram sudah mewakili keluarga besar Leslar Sik untuk hadir di sana. Salam buat semuanya. Let's strong together. Wah, wow, Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan selalu support Leslar. Dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Kemudian disimak juga bersahabat ya, ada sedukan momen spesial saat Pucok Baba main ke rumah Leslar ya, dan kita salpok banget sama Abang El, yang begitu nempel kayak perangko sama papapnya ya yang nggak mau jauh, pengen digendong, pengennya dipeluk, Masya Allah banget ya Abang El, ini emang lucu banget ya, sangat-sangat menggemaskan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan, "Anak Papa sudah kayak perangko aja, masya Allah, tabarakallah, luar biasa." Hingga komentar pun diberikan di unggahan ini, "Bersama ya tentunya banyak sekali tanggapan, Diantaranya Antaranya dari akun Ernie, underscore 123 mengatakan, 'Bucin ama papanya, ya Bang Fatih masya Allah, bangetnya.' Dan kita lihat juga tanggapan lain dari akun Paulina Aster mengatakan, 'Neplok baik sama papahnya.'" Ini kebahagiaan yang kita dapatkan ya Masya Allah Abang L Semoga sehat terus Bahagia Dan mudah-mudahan Selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua Amin Berikutnya juga persahabat ya Perhatikan di sini Ada sebuah postingan Dari Anti Anscar Online-nya Baby L Perhatikan persahabat ya Ini memposting sebuah kalimat komentar Gua lihat Anaknya Lesti melongo terus Gak pernah mingkem Wow Kita lihat juga persahabat ya Salfoknya dengan kalimat Komentar dari Tio Kurian ya, Yang disematkan Abang El Ganteng Semua baik hebat dan baik Titipan dari Allah SWT Ini keren banget persahabat ya Untuk Tio Kurian Terima kasih Masya Allah banget Mudah-mudahan ya Tentunya kita sebagai Faisy Jati Tetap optimis Tetap Kompak untuk mensupport idola kesayangan kita Untuk komentar-komentar negatif Tentunya kita abaikan saja yang Gak usah ditanggapin bersahabatnya Kalau kita tanggapin pasti makin ramai dan heboh Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, terima kasih Bang Tia Kurian TR Semua bayi itu cantik dan ganteng Gak ada yang jelek Cuma manusia yang hatinya kotor aja yang suka membuli bayi Bayi belum berdosa, tiga-tiganya mereka membuli bayi dan selalu membanding-bandingkan Heran deh Ini juga bersahabat ya, membuat kita tentunya semakin semangat untuk mendukung Leslar Karena semakin dibully, semakin difitnah ini itu Leslar malahan semakin meningkat, meroket dan semakin terus naik Masya Allah Kemudian juga bersahabat ya, kita lihat di unggah berikutnya ada potret Papa Billar. Ini saat main tenis meja semalam ya Di sini ada sebuah, sebuah kalimat juga Semangat latihan Biar bisa juara nanti Wah Masya Allah banget ya Support yang diberikan Untuk idola kesayangan kita Dan tentunya momen ini pun diunggah kembali Oleh akun aku Leslar, Leslar. Tentunya banyak juga tanggapan komentar Di unggahan ini Di antaranya para ya Dari akun Ratihkila 0408 Mengatakan ini yang diajakin sama Pak Helmi Yahya ya? Walau katanya cuma heaven aja, tapi pasti Papa Bip ngeluarin semua jurusnya. Kita lihat di jawaban komentar persahabatnya dari akun rade.cintia.5 Bukan yang ini, yang diajakin Pak Helmi itu sepak bola tanggal 25an. Tapi Bilar masih lihat jadwal dulu, bisa tidaknya. Kita simak juga jawaban lain dari akun ratih gila 0408 Oh kirain yang ini soalnya dengarnya main tenis sama atlet tenis katanya tuh kita lihat juga jawaban dari rada cinti yang enggak kayaknya soalnya juga bilang main sama Arya soloka sama artis-artis lain kita lihat juga bersabat ya tanggapan dari Kartika di disitu mengatakan Betulkah emang ini cuman ini latihannya, tenisnya tanggal 25 nanti Tuh, persahabat itu beberapa tangkapan ya Dari Leslar Lovers Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan Amin Berikutnya juga persahabat ya Kita mendapatkan kabar yang sangat membanggakan Kali ini langsung dari Igun Sudarmono Mengenai lagu terbaik minggu ini Yang ada di 16 chart musik Indo. Alhamdulillah Lagu Sekali Seumur Hidup Ini diurutan ke-7 Masya Allah banget ya Ini urutan ke-7 Di 10 besar, luar biasa Idola kesayangan Lagu Sekali Seumur Hidup Terus masuk Di deretan lagu terbaik Disimak juga di kalimat caption panjangnya Yang dituliskan oleh Igun Sudarmono Ini dia deretan lagu-lagu terbaik Minggu ini Yang ada di 16 chart musik Indo kalau masih nggak percaya juga, cek aja satu persatu lagunya di playlist 16 Chart Musik Indo yang linknya ada di bio tuh. Yang nggak percaya, langsung aja. Cek satu persatu ya. Linknya ada di bio. Igun Sudarmono. Tetap semangat ya untuk mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Billar.